Uh, dan, tapi nggak apa-apa ya. Ini kabut memang naik turun. Kalau di sini, matahari jarang kelihatan ya. Seperti inilah ya. Oh, uh, kita ikuti aja ya, perjalanan explore yang di Ranah Minang hari ini. Oke, okay, yuk ya. Dan, seperti inilah cuaca hari ini. <tuh> tapi kita tetap semangat ya, untuk jelajahi perkampungan yang ada di Ranah Minang ini. Dan hari ini tujuan kita adalah untuk mencoba salah satu minuman khas Minangkabau Minuman unik yang bernama daun Sekarang kita sedang dalam perjalanan ya hmm. Tapi di tengah perjalanan ini godaan datang guys Godaan untuk turun dan melihat pemandangan alam yang indah ini Kita lihat ini ada bapak dan ibu Tani yang baru saja panen bawang ya Eh panen ba daun bawang ini kayaknya, nggak ada buah bawangnya Daunnya besar-besar dan seger nih kita lihat mereka sedang mencuci di selokan kecil ya, dengan air bersih yang mengalir deras. Wow, airnya bersih sekali ya. Dan kita lihat ini mereka enjoy sekali melakukan uh, pekerjaan ini. Wah, airnya guys. Wow. <tipas> dan sekarang marilah kita melihat ya sekeliling dari uh, perkampungan ini ini ada padi melambai bukan nyiur melambai padi melambai karena dia di atas ketinggian kalau yang ini nih di bawah ya di bawah padinya dan kita lihat itu ada gunung ya di sekeliling ya ini ada kebun ada sawah ya berarti random aja ya mereka nanam apa aja kayaknya nih memang subur aja nih tanahnya karena apa guys karena memang di sini uh, dingin ya Dingin cuacanya, dingin, dan ya, pastinya ini tanahnya subur. Nah, kita lihat ini ada sawah bertingkat, guys, seperti ini. Dan kenapa kita harus turun di sini, guys? Kenapa kita turun di sini, guys? Karena desa ini disebut juga sebagai desa terindah, ya, yang berada di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Sekarang kita lanjut ya untuk mencari minuman daun yang unik itu Dan sekarang kita ketemu sama pohon kopi ya Sekarang kita melihat daun kopi, batang kopi itu terdiri dari batang Koyang malah cerita batang ya batang Ini kan buah ya ada buah kopi, ada yang masih hijau, ada yang udah merah seperti ini. Dan biasanya yang dipanen adalah yang merah seperti ini guys. Bukan yang hijau ya. Dan itu biasanya nanti mereka diproses ya. Biji kopi diproses ya. Segala macam sampai bisa diminum menjadi kopi. Itu adalah cerita tentang kalau kita minum kopi. Tapi sekarang kita bukan minum biji kopi ini guys. Yang kita cari. Jauh-jauh ke sini adalah untuk meminum daun Daun dari kopi Nah, Apa nama desa nih? Bukua, desa Pariangan Desa Pariangan? Gugwa ya, bu. Desa Pariangan Di mana ini? Di Kabupaten? Tanah Datar Provinsi? Provinsi Sumatera Mantap, <gul> makasih ya sekarang kita sampai di tujuan, Guys. Ini adalah puncak Gugua ya. E, sebuah tempat yang menyediakan e, minuman kawah daun ya. Sekarang kawah daunnya sudah tersedia, sudah dipesan dan yang akan mencoba seperti apa rasanya daun kopi yang diseduh seperti ini ya. Ini rasanya apa ya? Coba. <tuh> rasanya aneh sekali ya uh, minuman dari daun kopi dan rasanya aneh udah ayam coba tadi itu apa khasiatnya uh, no? uh, minuman itu uh, buat apa namanya tahu gua wah Alah, penjualnya sendiri nggak tahu ya, apa manfaat dari kawa daun itu, tapi nggak apa-apa. Tenang, kita cari tahu apa sih manfaat dari kawa daun ya. Kawat daun yaitu minuman yang terbuat dari daun kopi. Ternyata, setelah kita langsir dari berbagai sumber, katanya minuman ini dapat mengobati tekanan darah tinggi, guys. Wow, kemudian juga untuk diabetes dan untuk penyakit jantung. Wow! Kok bisa ya? Itu katanya karena kandungan antioksidan yang tinggi dan kadar kafein yang rendah dibanding kopi. Namun dibalik itu guys, ada sejarahnya yang menarik nih tentang kawa daun. Kawa daun itu muncul di sekitar abad ke-18 yaitu pada saat itu tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda dan juga harga kopi yang sedang melambung tinggi di Eropa. Maka seluruh biji kopi harus diserahkan ke penjajah dan yang tersisa untuk orang pribumi adalah daunnya maka daun itu kemudian dipetik ya kemudian dijemur di bawah matahari bisa dua atau tiga hari tergantung cuaca kemudian disangrai persis seperti melakukan di biji kopi ya disangrai terlebih dahulu kemudian baru diseduh dengan air panas mendidih dan diminum seperti itu guys dan menyajikannya juga dalam batok kelapa seperti yang kita lihat tadi tidak pakai cangkir guys Dan di atas puncak gunung ini kita ketemu sama Adit ya, kita kenal sama Adit dan orangnya suka berdendang. Dia akan berdendang buat kita semua. Lagu apa Minang ya? Oh, Oke, okay. lagu Minang nih, nih Adit nih. Gangga, wow. yang tadi boleh apa aja? Yang tadi bagus tuh. <tuh> Bandai Denma Raihta Jinba Guru Kau anak Tinggi Denma Naya budi, Olalai Naya budi, Rumah Gadang Demma Sembilan Ruah ala jang budo balari jang kiapa cadem minyak tabuang roko di golong demak dalam nagari olalai dalam nagari